Hey video kedua part 2 tentang kali ini adalah pengalaman aku dalam mendaftarkan usaha kecil usaha rumahan dalam bidang makanan di swedia dan kita akan lihat apa bedanya dengan di Indonesia What? Jadi apakah kamu punya usaha rumahan di rumah Kayak misalnya bikin Apa tuh? Biasanya bikin nasi kuning Bikin Resoles Bikin capcai Atau bikin kue Apakah anda mendaftarkan Usaha anda ke pajak? Eh Atau apakah anda mendaftarkan usaha anda di Dinas perizinan Dan apakah anda membayar pajak setiap tahun? Tolong komen di bawah Untuk memastikan Bener-bener beda enggak sih sama di Swedia Karena menurutku Prinsipnya sih sama ya Kayak di Indones Swedia Indonesia itu juga sama Kamu boleh sih milih Mau daftarin atau enggak gitu Kayak di Indonesia umumnya, setahu aku jarang yang mendaftarkan di perizinan. Kayak aku pribadi aja aku pernah bikin usaha kecil-kecilan juga di toko itu aku cuman izinnya izin kelurahan. Jadi um, surat keterangan usaha. Jadi cuman pakai SKU. Itu aku nggak mengajukan kredit ya. Maksudnya aku cuma pengen aja ah, aku pu mau punya izin ah gitu <laughs> tapi nggak nggak bayar pajak sih karena penghasilannya kecil jadi termasuk uh, peng, uh, PWP non jadi di Indonesia juga ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak sama di Indonesia di Swedia juga penghasilan yang tidak kena pajak tapi ini yang aku masih bingung itu kalau orang Swed kalau Swedia bilang kalau yang setahu aku itu tiga ribu kroner atau sekitar 50 juta itu keuntungan bersih ya itu nggak kena pajak. Tapi kok kemarin di webinarnya itu mereka bilangnya dua Kalau keuntungannya kurang dari 2.400 baru nggak kena pajak. kayak. cuma dua sih gitu atau 2.400 itu per bulan ya? 28, mungkin ya Mungkin ya, 2.400 itu maksudnya Per bulan Baru itu jadi 30 30 ribu per tahun Mungkin, ya, aku rasa itu Nah, ini juga Pertanyaan yang biasanya umum terjadi Apakah ini hobi Atau ini adalah uh, Bukan hobi Atau ini adalah usaha Nah, menurut Dari Badan pajaknya Swedia, kalau memenuhi syarat tiga syarat, yaitu: satu, dilakukan secara mandiri; dua, dilakukan secara reguler atau teratur; tiga, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan, maka itu sudah menjadi syarat mutlak untuk mendaftarkan pajak. Nah, maksudnya dilakukan secara mandiri itu, ya, kamu lakukan. Apa ya? Maksud dilakukan sendiri? <laughs> Pokoknya, terus yang kedua itu adalah reguler, itu maksudnya ya kamu lakukan itu secara kontinu, mungkin setiap bulan ada, gitu tapi kalau misalnya sebulan sekali, sebulan dua kali dan gak berorientasi keuntungan itu tidak termasuk sebagai sesuatu yang harus didaftarkan sebagai Uh, usaha gitu. Nah untuk pengalamanku masuk. Ya ampun setelah lima menit baru masuk ke pengalamanku. Jadi aku ceritanya aku tuh bikin tempe dari soy beans jadi tempe itu aku mulai tahun lalu karena gabut gitu kan. Terus pengen ngerjain sesuatu belum bisa karena jaga anak tapi pengen making something gitu atau make money. Terus ya udah aku coba-coba. Namanya juga coba-coba. Coba-coba bikin tempe. Setelah berbagai air mata karena sering gagal dan buang-buang kedelai -buang sampai puluhan kilo. Akhirnya saya berhasil dengan uh, sebuah formula yang menghasilkan tempe yang selalu bagus. Enggak juga sih. Paling gagalnya sebulan sekali gitu. Setelah berbagai macam air mata, karena kan capek ya bikin tempe, tapi malah jadi tambah penasaran. "Ini kok gak berhasil Ini Gimana sih caranya? Aku bikin lagi, bikin lagi sampai puluhan kilo terbuang." Tapi gak apa-apa, jadi aku terus memutuskan, "Ah, aku bikin... Ah, gitu, izin usaha gimana sih?" Gitu, cuman pengen kepo aja. Katanya, "Oh, sulit nih kalau bikin usaha. Izin usaha harus ini, harus itu, harus ini, cuman..." Kalau kamu nggak nyoba, ya kamu nggak tahu kan. Makanya aku memutuskan untuk nyobain aja. Kalaupun nggak boleh, ya udah paling resikonya cuma suruh berhenti ya nggak sih. Ya udah, akhirnya aku coba aja. Kalaupun seharusnya terus aku juga mikir, kalau misalnya ini kan pandemik. Kalau aku ngedaftarin untuk membuka usaha, harusnya negara support dong karena aku berusaha make money, berusaha mandiri dan berusaha nggak disupport pemerintah aku juga punya kemungkinan untuk sebagai orang yang uh, berkontribusi kan terhadap negara masuk mereka nggak support ke jadi aku pikir kalaupun ada yang kurang harusnya mereka ngasih tahu misalnya eh dapurmu nggak cocok nih gitu atau dapurmu nggak bersih nih harusnya kan mereka kasih note apa nih yang harus diperbaiki aku pikir gitu makanya aku tetap memberanikan diri, cuman ya kayak tutup mata kayak gimana ya karena aku nggak ngerti caranya sama sekali, cuman baca-baca akhirnya aku coba aja. Langkah pertama yang aku lakukan itu adalah jadi kalau untuk bisnis makanan itu harus mendaftarkan ke Kota Madya tapi sebelumnya aku itu ke Live Meadows Fairket, Live Med A. Liv Medals Verket atau F uh, Swedish Food Agency. Jadi aku nanya ke mereka gimana sih caranya mendaftarkan untuk uh, bikin usaha rumahan. Jadi aku jelasin, aku ini nih mau bikin usaha, usahanya ini proses produksinya begini-begini-begini, terus begitu-begitu, aku tinggalnya di sini. Nah itu tanggal 16 Oktober pertama kali aku nanya 2020 Dan mereka tanggal 20 Oktobernya ngejawab Bahwa aku harus mendaftarkannya ke komun Karena aku usaha rumahan aku gak perlu daftar ke mereka Eh gak deng harus ke komun dulu gitu Jadi akhirnya dan mereka kasih aku mm, form yang udah disilangin gitu mungkin karena dia ngeliat dari ininya ya dari yang aku ceritain jadi mana aja yang perlu disilang dia kasih tahu bentar jadi aku nah ini dia jadi dari nanti aku kasih deh ininya uh, formulirnya di untuk bisa di-download di description box jadi di sini bisa dilihat itu adalah cara ngedaftar ada dua macam formulir, jadi toko atau penjualan lainnya di sini ya yang bisa bahasa Swedia ya. Enak ya, aku cuma harus hmm, translate, translate, translate. Di sini ditanyain apa kegiatan utamanya, penjualan termasuk dengan uh, makanan yang dibekukan. Jadi, pokoknya disilang aja yang mana kegiatan usaha kalian yang akan kalian lakukan Gak usah khawatir deh kalau salah-salah atau apa gitu toh kalau misalnya ada yang mereka bingung gitu kan Mereka pasti akan nanya itu aja prinsipku <tuh> Terus aku kirimkan itu ke Mil... 1 November itu aku kirimkan ke Komun yaitu Milio Fort Valningen Nah disitu setelah itu aku dapat surat dari mereka bahwa sudah diterima uh, ininya pendaftarannya cuman masalahnya saking udah lamanya aku nggak nemu suratnya dan ternyata mereka nggak ngirimkan lewat email yang jelas suratnya itu mengisi ngasih tahu aku tentang berapa har yang harus aku bayar tapi di sini aku ada catatannya tok. Tapi aku nggak punya suratnya, ya ampun hilang udah aku cari-cari, tapi nggak ketemu. Jadi mereka ngecharge aku itu 2.860 kroner atau sekitar 5 juta. <gifat> untuk daftarin usaha rumahan doang. Ya ampun, makanya bersyukur lah kalau kalian di Indonesia. Dinas perizinan tuh nggak minta deh kalau usaha perumahan kayak gitu untuk eh uh, apa makanan gitu nggak perlu harus daftar ke kota madya kayak gitu nggak harus. Jadi di sini harus bayar terus mereka kayaknya juga nge nyebutin bahwa akan ada inspeksi ke rumah dan itu ada biayanya juga aku lupa berapa, ada per jam biayanya. Tapi dari November sampai sekarang mereka belum datang untuk ngecek Dan seharusnya kalau mereka ngecek pasti mereka calling dulu lah ya Dan appointment Jadi um, aku pikir Ya aku sih nothing tulus gitu Ya cek-cek aja, kalau memang gak boleh ya tinggal berhenti gitu kan Jadi tapi sampai sekarang mereka belum ngecek, ini udah hampir 6 Kayaknya pengecekan itu cuma satu kali deh satu tahun jadi mungkin nanti setelah mendekati satu tahun baru mereka ngecek Jadi jangan takut untuk salah Karena dengan salah kamu akan belajar Asal <laughs> jangan salahnya fatal aja suruh bayar penalti mati Terus setelah dari itu baru aku ngedaftarin untuk hmm, pajaknya Nah ini dia menarik jadi kalau untuk bayar pajaknya ini Aku ngedaftarinya ke Skate Skateverket Jadi tanggal 26 November Itu aku dapat jawaban dari Komun Terus aku Online ya Semua pendaftarannya online Itu tanggal Di bulan Desember Jadi aku ngisi semua formulirnya Terus merem aja gitu Terus ah Kira-kira artinya ini, ah, ini aja coba isi gitu Jadi aku, to be honest aku, asal aja gitu gitu Karena aku masih hampir setengah-setengah gak ngerti bahasa Swedish-nya Suami, sekali lagi suami tidak membantu Karena dia juga gak ngerti apa-apa Dia ngertinya mesin, tapi gak ngerti soal keuangan Terus mereka bilang Nih, kamu tidak perlu mendaftarkan pajak karena kamu memperkirakan bahwa penghasilannya di bawah lima ribu dalam satu tahun. Terus, aku bilang, "Oh, aku berarti kemarin ngisi lima ribu untuk omset satu tahun." <laughs> Maksudku, aku mau ngisi perkiraan, ya, perkiraan omsetnya. Aku memang ngisi sekecil mungkin aja gitu Kan gak apa-apa namanya juga estimasi Namanya juga prono prognosa Jadi kita sembarang aja mau nulis berapa gitu Jadi aku tulis sekecil mungkin Tapi maksudku lima ribu itu per bulan ternyata ribu kroner per bulan Tapi ternyata itu adalah per tahun ngisinya Terus mereka bilang Kamu gak good chance Kamu gak harus punya Kamu gak perlu punya Karena itu... Bukan termasuk objek pajak gitulah pendapatan yang kurang tiga ribu itu kamu tidak perlu membayar pajak mereka bilang gitu tapi terus aku jawab no karena maksudku itu adalah omset per bulan jadi dalam pertahunnya berarti adalah tiga ribu gitu aku jelasin terus mereka nanya Gimana cara penjualannya? Gimana siapa aja calon konsumennya? Jadi kamu tulis. Jadi terima kasih ya buat restoran yang ada di Swedia di Stockholm. Terima kasih sudah mengizinkan aku memberikan nama Anda. Untuk padahal sebenarnya ternyata enggak usahlah sembarang aja enggak usah izin, kayaknya juga enggak masalah sih. Cuman nulis aja nama siapa di situ yang yang jelas kamu punya calon konsumen gitulah. Jadi tulis aja di situ siapa Kira-kira yang jadi calon konsumenmu Entah itu mungkin Asian market Atau masalah aja gitu Toko mana gitu kalian sebut sebenarnya gak apa-apa Terus aku Akhirnya diputuskan Untuk mendapatkan Nomor pajak Untuk usaha uh, Perumahan perum Usaha rumahan ini Di tanggal 9 Desember 2020 Jadi terus aku dapet yang namanya Mom's rec number Jadi karena aku Desember Sampai dengan Eh Karena aku diputuskannya itu Desember Jadi aku suruh milih Penutupan pembukuannya Itu Mau Desember Bertahun ini Atau Mau diakumulasi ke tahun berikutnya, itu kita juga bisa milih terus. Juga di sini, mereka menyebutkan bahwa usaha mandiri yang tidak bermotif untung tetapi tetap memberikan surplus tertentu harus dilaporkan sebagai penghasilan dari pekerjaan, baik sebagai hobi maupun sebagai penghasilan pekerjaan komisi. <tuh -tuh> Bener kan? Sampai habis Memoriku Untuk ngerekam video ini Sampai mana tadi Matinya Pokoknya Jadi aku korespondensi itu Sampai beberapa kali Sampai akhirnya Aku Dapet Jawaban Kalau aku Dapet yang namanya f dan Moms Register. Jadi F FSCAT sama Moms itu beda. Ya, nah ini nih. FSCAT itu adalah foretok uh, pajak pajak perusahaan. Itu adalah membayar dari keuntungan bersih kita. Tapi kalau untuk Moms itu adalah PPN, PPH Semacam itu Pajak makanan, pajak jasa Itu yang dinamakan dengan Moms Jadi kita selain Ngebayar Nanti Kalau kita untung gitu Kita harus ngebayar pajak Keuntungan Dan selain itu Kalau misalnya kamu menjual barang atau jasa Kamu harus membayar um, Pajak barang dan jasa Wah Nanti kayaknya aku bahas Sendiri aja deh soal Moms ini dan Fscat. mau oh, gak sih <laughs> Kemarin ada yang Nanya sih, mbak tolong jelasin ya Gimana cara bayar pajak Oke okay, Karena aku udah laporan Pajak tahun kemarin dan juga udah Laporan Pajak makanannya juga Untuk tahun kemarin, jadi mungkin kita Akan coba tahun depan <laughs> Untuk bagaimana tutorial, tapi nanti aku akan coba sharing gimana caranya membayar pajak moms ini, karena menarik Aku bingung cara jelasinnya, pokoknya intinya dari situ bisa ada kemungkinan kamu malah dapat pengembalian pajak gitu deh Nanti Nanti ya aku bikin formula gimana cara menjelaskannya dengan benar kalau di Indonesia gimana sih? Aku belum pernah loh denger ada pengembalian pajak Kecuali buat usaha-usaha yang gede ya Misalnya mungkin PT gitu mungkin ada pengembalian pajak Cuman kalau perusahaan perorangan gitu kayaknya jarang Hampir gak pernah deh aku denger ada yang namanya pengembalian pajak Kalau misalnya kita bayarnya kelebihan gitu hmm. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di Indonesia Bersyukurlah kalau misalnya gak perlu Yang namanya... Bayar pajak kalau misalnya usaha kecil-kecilan. Atau kamu punya usaha rumahan, catering rumahan. Yang bikin-bikin nasi kuning. Atau bikin nasi kotak kalau ada orang kenduren gitu. Kayaknya nggak ada deh yang bayar-bayar kayak gitu. Jadi aku rasa sama aja sih prinsipnya sama dengan di Swedia. Cuman kalau sampai ketahuan. Kalau di Swedia itu ada istilahnya yang namanya. Jadi... Uh, kalau kamu melakukan kejahatan pajak, itu lebih jahat daripada pembunuhan. Istilahnya, jadi ada pepatah atau saying, ada ungkapan yang mengatakan demikian karena seperti diketahui banyak hal yang umumnya bahwa pajak di Swedia itu tinggi sekali, tinggi langit gitu. Jadi, tapi pengembalian dari pajaknya yang kita yang orang bayarkan di Swedia kita orang kali, jadi yang orang bayarkan itu pengembalian dari pemerintahnya ada gitu, jadi emang pajak dinas pajaknya Swedia atau Skatteverket itu adalah salah satu dinas di Swedia yang mempunyai uh, kepuasan atau tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakatnya. Jadi berdasarkan hasil su survei itu masyarakat swedia itu menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap skataverket di mana dianggap skataverket itu adalah uh, dinas pajak yang benar-benar menyalurkan atau mengelola uangnya dengan benar gitu ya kan kalau kita gimana <laughs> aku nggak ngomong loh ya <laughs> uh, ya Pokoknya gitu ada ungkapan seperti itu, jadi kalau misalnya kamu mm, menghindari kewajiban pajak itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau kita itu di Indonesia, kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kalau di sini nggak bayar pajak itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aneh banget sih. Ya udah, jadi gitu kalau misalnya kalian tinggal di swedia atau tinggal di Stockholm dan butuh konsultan silahkan traktir aku makan siang supaya kita bisa ngobrol terus mungkin butuh bantuan sedikit-sedikit aku mungkin bisa bantu atau mungkin yang buat di indonesia coba kasih informasi yang apa aja sih yang berbeda dengan kalau di indonesia yang dari yang aku sebutkan Tentang semua proses dalam membuat izin usaha Dan mungkin biayanya juga Tolong kasih tahu. Oh, selain itu Oh my god, aku hampir aja lupa Hari ini aku baru aja ngedaftarin nama perusahaan Perusahaan, kayak gede aja nah, Maksudnya nama usahaku itu aku daftarin ke yang namanya Bola Gets Fair Cat. Tapi sebenarnya kalau usaha rumahan aku rasa nggak terlalu perlu sih. Cuman aku kayak nggak tau, obsesif kompulsif aja tadi. Aku ngedaftarin uh, ini, nama Omah Om Tempe. Oh iya, yeah, cek ya. Omah Om Tempe, Stockholm. Itu adalah alamat Instagramku. Jadi sebenarnya tujuan utamaku cari kerja, tapi berhubung nggak dapat pada Sebelum dapat kerjaan Maka aku akan membuat tempe dulu Jadi aku udah Daftarkan Kalau misalnya nanti ada yang nyari Nama omah tempe Stockholm Itu saya sudah terdaftar Di uh, Bola Verket Dan itu bayarnya Satu juta Sat eh, To, eh 1100 kroner aku Langsung pengen <laughs> Untung tapi aku udah start Dari awas sih sebenarnya Jadi aku udah dapet Hasil dulu yang bisa aku gunakan Untuk ya bayar-bayar ini gitu Jadi aku gak pakai uang pribadi Untuk ngebayar-bayar kayak gini nih Udah dari hasil jualannya itu Yang gak seberapa hasilnya <laughs> Tapi yang penting Seneng-seneng aja Sama uh, belajar Intinya adalah belajar dan bisa berbagi dengan anda-anda sekalian Oke, okay. kayaknya itu aja deh Kalau misalnya ada pertanyaan Terus mau konsultasi, aku bisa jadi konsultan <laughs> Bayarnya per jam ya <laughs> Terus yaudah, itu Semoga bermanfaat buat kalian, buat teman-teman yang mungkin mau datang ke Indonesia untuk mempersiapkan diri, atau mungkin buat teman-teman yang mau coba mengembangkan usaha yang di Indonesia ke sini, gitu. Jadi, ini bisa menjadi pandangan, atau buat teman-teman yang mau buka usaha, atau PT di Indonesia, atau dan butuh pengurus yang ada di sini kok modus banget sih silahkan hubungi saya dan tanamkan modal anda karena saya tidak punya modal jadi saya jadikan saya ini aja pengurus di perusahaan anda oke kalau gitu next akan aku kasih juga video gimana cara aku ngedaftarin nama perusahaan, step-stepnya bagaimana itu udah ada, aku tadi udah kebetulan udah kerekam, jadi aku bisa nanti share, terus kalau misalnya kamu ada pertanyaan lainnya, misalnya apa, mbak tolong kasih tahu dong panduan bikin laporan keuangan oh ya untuk laporan keuangan itu kalau misalnya kamu usaha pribadi tidak perlu yang namanya accounting kamu bisa melakukannya sendiri, karena kalau misalnya perusahaan perorangan, itu gampang banget, hanya ada debit dan kredit, atau ada eh, pembelian dan No, A ada uang masuk dan uang keluar itu aja, jadi simpel, lebih simpel daripada mungkin kalau PT yang harus pakai e faktur itu kan berarti penempatan debit kreditnya beda setelah nanti, terus nanti pembukuannya dua kali karena ketika kamu nagih sama ketika kamu dapat pembayaran dari faktur itu kan pembukuannya beda, jadi intinya kalau misalnya perusahaan perorangan gampang. Kita bikin gampang aja debit kredit atau pengeluaran dan pemasukan sama dengan laba bersih. Itu aja. Oke. Okay. Kalau mau konsultasi juga soal laporan keuangan, silahkan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Hei doh Aduh, kering aku mulutnya.